Pada audio ini, kamu akan dibimbing masuk ke dalam tidurnya Atau kamu akan dibimbing untuk menarik dan mewujudkan kekayaan dalam hidup kamu Kita hidup di dunia di mana uang dan menjadi kaya dianggap sebagai sesuatu yang terkesan negatif Kita selama ini telah dilatih untuk percaya bahwa Uang adalah akar dari semua kejahatan Bahwa orang kaya di dunia Semuanya sombong yang tidak pantas mendapatkan kekayaan mereka Atau untuk kaya Kamu harus dilahirkan dalam keluarga kaya Atau harus cukup beruntung untuk bisa memenangkan semacam undian Seberapa sering kamu mendengar kata-kata Uang tidak tumbuh di pohon Atau untuk kaya Kamu membutuhkan sekolah yang tinggi Atau pekerjaan yang tetap dengan bekerjaan tetap 40 jam lebih seminggu Namun hanya untuk sekedar bertahan hidup Perkataan ini sebenarnya datang dari niat baik mereka Dan dimaksudkan untuk membantu kita tetapi mereka juga datang dari keadaan ketakutan dan kekurangan Yang hanya akan membawa lebih banyak kekurangan itu Apa yang disebut kata-kata bijak ini hanya akan melatih pikiran kamu Untuk nyaman dengan kondisi sekarang dan kekurangan Untuk bermain aman Dan menutup pikiran kamu terhadap peluang tak terbatas di luar sana Selama ini kamu telah dilatih untuk percaya Kita hidup di dunia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan Dan keyakinan yang kamu miliki dalam pikiran kamu Akan selalu menciptakan dunia di sekitar kamu Sehingga ketika kamu terus mempercayai keyakinan yang membatasi ini Kamu akan terus menjalani kehidupan yang terbatas ini Dan hanya bisa bermimpi dan berharap bisa lebih menikmati hidup dengan orang yang kamu sayangi afirmasi di audio ini akan melatih kembali pikiran kamu menghapus keyakinan negatif itu dan menggantinya dengan kebijaksanaan dan kebenaran alam semesta kebenarannya adalah bahwa kamu benar-benar tidak terbatas dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Pemahaman bahwa dunia ini penuh dengan kelimpahan. Jadi, mari kita mulai sekarang. Tarik nafas dalam, dan ketika kamu melepaskannya, biarkan seluruh tubuh kamu rileks. Lepaskan stres hari ini menjadi benar-benar rileks. Lepaskan pikiran yang tidak berguna. Yang perlu kamu fokuskan hanyalah mengambil napas dalam-dalam lagi sekarang, dan merasakan udara bersih memasuki tubuh. Dan ketika kamu menghembuskan napas. Kamu merasakan semua ketegangan dilepaskan. Membuat kamu merasa semakin rileks semakin dan semakin nyaman. Mempersiapkan pikiran dan tubuh kamu untuk tidur. Saat kamu menjadi semakin mengantuk, kamu merasa tubuh kamu semakin berat dan semakin berat. Saat kamu tenggelam semakin jauh, ke tanah di bawah kamu kamu merasa lebih nyaman dan relax sekarang saya ingin kamu menetapkan niat niatkan pada jumlah tertentu kekayaan yang kamu ingin tarik ke dalam hidup kamu jumlah ini bisa menjadi jumlah sekaligus jumlah yang kamu ingin terima setiap bulan atau jumlah yang ingin kamu hasilkan untuk tahun ini. Berapa jumlah ini? Apapun yang telah kamu tetapkan pada niat kamu sebelumnya, cukup fokus padanya dengan baik sekarang. Dan fokus pada bagaimana jumlah kekayaan ini mempengaruhi hidup kamu. Bagaimana rasanya memiliki uang ini? Bagaimana rasanya memiliki uang ini sekarang? Kamu sedang menciptakan masa depan kamu saat ini Sekarang kamu tahu dan percaya kamu memiliki uang ini Kamu bahkan dapat memulai membuat rencana Dengan apa kamu akan membelanjakan uang ini Itu bisa menjadi apa saja Hadiah untuk teman-teman, keluarga, untuk kamu sendiri jika kamu ingin menyimpan uang ini, menginvestasikan uang ini, atau bebaskan diri kamu dari hutang Tetapi tetap fokus pada perasaan diri kamu menerima uang ini, menerimanya Bahwa itu adalah milik kamu Fokus pada bagaimana rasanya Visualisasikan diri kamu menerima, menerima uang ini dan mengetahui bahwa kamu pantas menerimanya. Sekarang saya ingin kamu melepaskannya. Lepaskan pikiran ini sepenuhnya dari pikiran sadar kamu. Dan biarkan pikiran bawah sadar kamu dan alam semesta melakukan tugasnya. Saat kamu terus menjadi semakin semakin rileks. Semakin mengantuk. Semakin mengantuk. Kamu mulai merasakan getaran nyaman yang hangat yang datang dari tanah di bawah kamu. Getaran ini telah dikirim oleh alam semesta hanya untuk kamu. Ia telah dikirim sekarang untuk menghilangkan semua kekurangan yakinan dan keraguan yang membatasi dari tubuhmu. Kamu perhatikan bagaimana rasanya begitu indah sekarang. Karena perasaan negatif ini dikeluarkan dari tubuh kamu saat ini Kamu merasa seolah-olah ada beban besar yang diangkat dari bahu kamu Beban yang selama ini ada, kini dihilangkan Telah menghilangkan kekhawatiran yang pernah kamu alami Perasaan negatif ini Sekarang telah digantikan oleh Perasaan gembira optimisme kepastian penerimaan dan kedamaian kamu sekarang damai dan sepenuhnya nyaman dan santai kamu sekarang tahu tidak ada yang dapat membatasi kamu lagi sekarang Saatnya untuk menetapkan keyakinan positif ini ke dalam pikiran bawah sadar kamu. Jika kamu mau, kamu dapat mengulangi afirmasi ini untuk diri kamu sendiri. Atau hanya bersantai dan tertidur di dalam tidurnya. Dan biarkan kata-kata ini menyapu kamu. Dan alam bawah sadar kamu. Dunia penuh dengan kelimpahan. Saya kaya dan makmur. Saya menarik banyak, semakin banyak kekayaan ke dalam hidup saya. Kesempatan tak terbatas datang kepada saya, dan saya sekarang terbuka untuk itu. melalui kekuatan niat saya saya semakin menar kekayaan dengan sangat mudah memiliki kekayaan itu baik untuk saya dan semua orang dalam hidup saya semakin banyak saya memberi kepada orang lain semakin banyak saya menerima menjadi kaya memberi saya kegembiraan dan ketenangan pikiran saya ada dan berkelimpahan siapa saja bisa menjadi kaya termasuk saya saya layak mendapatkan kekayaan saya layak mendapatkan kekayaan yang melimpah dalam hidup saya uang memberi saya energi Saya menerima uang dengan mudah dan tanpa susah payah. Saya bersyukur atas kekayaan yang saya terima sekarang. Sekarang saya melihat dunia sebagai sejahtera dan berlimpah. Ada cukup kelimpahan untuk semua. Semakin banyak kekayaan yang saya terima, semakin saya memiliki kemampuan untuk membantu orang lain. Setiap hari saya menjadi semakin dan semakin kaya Alam semesta memberi saya semua yang saya inginkan dan saya butuhkan Yang perlu saya lakukan Hanyalah menerimanya Kekayaan ada di mana-mana Kelimpahan adalah kebaikan Kelimpahan baik untuk saya dan dunia Kekayaan saya membuat saya bahagia dan saya pantas mendapatkannya. Saya menciptakan kekayaan tidak peduli apapun. Penghasilan saya meningkat setiap hari dengan mudah. Saya menikmati menghasilkan uang dan itu datang kepada saya dengan mudah. Saya menghasilkan uang dengan melakukan apa yang saya sukai. Saya menciptakan banyak sumber penghasilan. Saya meletakkan kehidupan saya berkelimpahan. Saya menjalani kehidupan impian saya. Kemakmuran mengalir, mengalir ke dalam hidup saya saat ini. Saya adalah makhluk yang tidak terbatas. Dan saya menarik lebih banyak uang setiap hari.